Yo halo assalamualaikum geng-geng semua apa kabar nih geng? Mudah-mudahan kalian pada sehat semua geng. ikutin terus keseruan gua, jangan lu skip skip, seduh biasa geng. Gua tutup-tutup santai dulu, buat mana sih nusin? Buat nempel, buat nempel ayo doang baru ya. HP lu gue beli langsung bodoh-bodoh biarin ya biarin, biarin-barin di tetep dimanasan lo usah pakai dipanas-panasin lagi lanjut eh boleh nah kan kaget ini kali ini banyak ya dikali-kalian suwe ya udah udah udah udah udah jangan jadi kejuan joss baru mulai kali-kali ini nah, ayolah, ayolah, ayolah. bisa nih bisa nih, yuk, malam malam, hmm, cakep, cakep, nice, caca caca nambah dong nambah dong, yuk Tambah lu ya, nah. lagi dong. Ayo mana tambahannya nih? Tambah ya, isman tak kali kali kaliannya lagi boleh yeah, nice. satu lagi aja. Tuh. Ya berhenti lu. Lumayan lumayan lumayan lumayan. Hindinya rugi rugi banget. Tapi nambah nih nambah nih. Ayo binting anggur mantap banget kali-kaliannya nambah juga lumayan lumayan lumayan mantap lah mantap lah terusin dulu kali ya bagusnya. sekarang kita bikin agak-agak halus -agak dulu kita romantisin dulu Hmm, mayan nih mayan nih kali mau bisa nambah geng mudah-mudahan aja kan Bantu doa aja, geng. Dan ikutin aja, geng, caranya ya, gak. Cara gue main, kadang ya, kita kagetin, pokoknya. Yang lagi bagus aja, geng. enggak ya, gua bikin kayak gini, mau buat bantu lo lo orang ya, gak. Ih, ya, kalau gue dapat gitu itu bonus gue ya, gak. Hmm, yuk, lagi, yuk. turun lagi, yuk. Kagak beli aja, eh enggak usah pakai ragu ya nggak? tadi kita bisa peta ya enggak eh, yuk bisa yuk yuk lanjut lanjut layan kali-kali dulu Bos Oh sekali doang tadi gue lagi Aduh kurang-kurang Ayo dong eh dong eh dong ini kebanyakan Wah mantap lagi uh udah hilang anjir kaya-kaya gede banget tuh lupa lagu ganteng gue aduh nggak tingkah ini ya. udah gergetan deh Aduh mantap pagi dong sekali lagi ih pingin nggak turun aduh ya rumah rumah rumah 300g lagi apa-apalah, enggak apa lah? Yuk kita panasin lagi lah bisa kali ini. Dapat nih geng gue yakin aja sih. tega tukang-tukang bisa nih. Dite kasih aja ketaruhan kali aja. Dikeluarin lollipop gue beli dua kali nih. Tadi keluar ngempetenggak banget satu lagi dong satu lagi dong satu Aduh beli lagi dah gua kuat enggak kuat gue lihat enggak enggak bisa enggak bisa gitu, Oh ini hmm, ayo dong ayo dong kasih bagus dong uh tiup huh. bisa ini mah bisa ini mah Ya Allah kagak ada nah lagi dulu. Ya ampun malas banget berdoa ini. Ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Anggur pecah. Agak mau turun. goreng goreng Ayo dong bisa dong. Nah pin pecah. Cakep kali kali turunin. Kali kali turunin lagi. Tambahin kali kali lagi. Kami ini gurih banget yang ini mah. Ini gurih banget. Ibu uhuh, mantap. Wow. Udah balik modal Udah balik modal Tambahin dong plus dong. Kaket pingin pecah dulu manggur. Kagak dipecahin dong kurang ajar lagi anggur pecah dulu mantul lima nya turun aduh kali dilihatin kali dilihatin udah ya alhamdulillah ya inilah udah han lagi dong udah deh. ini namanya my tambahin ta mainlah kali sedikit tambahin maka lima udah cukup ini mah wuuhu geng bete Makasih banyak geng udah sudahan dulu ya Makasih banyak yang udah gudeng beri halusam ke akhir jangan lupa like comment share dan subscribe geng bye-bye